Begitu online yang memanfaatkan data besar untuk pengambilan keputusan, maka kita baru bicara 4.0. Here we introduce Circle of Data Leaders, an exclusive connecting event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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Udaya, dan salam kebajikan. Uh, saya langsung aja ya, cepat terus udah gitu, saya nanti nggak lama kok Mbak, Mbak Nadia dan teman-teman pengen diskusi aja banyak. Saya share screen dulu. Uh, ini. Mudah-mudahan kelihatan ya? Harusnya kelihatan ya? Jadi, uh, sip. Uh, jadi uh, drone, data, dan uh, agrikultur presisi. Ada beberapa slide yang bahasa Indonesia, tapi ada yang bahasa Inggris, tapi saya yakin teman-teman mengerti. Terus tadi sudah mengikuti juga e, dua pembicara sebelumnya menarik banget yang saya ikuti dari bapak tadi yang yang Sunbright terus sebelumnya lagi bagaimana data itu menjadi sangat penting sekarang dan sebagainya dan sebagainya bagaimana pengetahuan jadi penting orang jadi penting juga tuh teman-teman. Nah e, saya akan mulai. Sebentar ya. nggak bisa. <laughs> ah jadi, ada 4 bagian uh, yang akan saya omongin dalam 15 menit, jadi kira kira 5 menitan, 3 menitan lah. tiga menitan sama 4 menitan. Pertama, data sama drone-nya. Kedua, bisa dipakai ngapain aja sih. Ketiga, habis itu kita fokus ke agrikulturnya. Keempat, saya pengen nantang teman-teman aja semuanya. Gitu. Uh, yang pertama, data dan drone-nya. Tadi, atau semua orang sekarang udah bicara lah, teman-teman, 4.0, 4.0, 4.0, dan sebagainya. Nah, saya karena saya masih di kampus, saya ada misi juga walaupun saya juga aktif di Akar Rumput, uh, saya uh, saya pengen ngajak kita nggak terjebak dengan dengan apa namanya gimmick yuk dengan kata-kata yang tanpa makna yuk kita pahami empat itu apa gitu. Nah. Uh, berangkat dulu dari satu titik kosongnya kapan sih sebenarnya? Oh satu titik itu ternyata di tahun tujuh teman-teman di abad 18, akhir abad delapan apa itu? Itu waktu mesin uap ditemukan mungkin teman-teman ingat ada James Watt kan? Nah itu menemukan titik mesin uap yang tadinya bajak sawah mengerjakan suatu pakai tenaga manusia dan binatang. Nah jadi tiba-tiba ditemukanlah sebuah mesin. Rubahlah itu situasi uh, apa namanya uh, peradaban berubah pola kerja, pola kerja, mohon maaf, berubah cara kita kerja, berubah waktu, berubah pembagian kerja antara laki dan perempuan dan sebagainya dan sebagainya. 100 tahun kemudian, teman-teman, ada yang namanya Revolusi Industri Kedua. Apa itu? Listrik ketemu, teman-teman. Katanya si siapa namanya Benjamin Franklin, kok nggak salah ya. Dia lagi main layang-layang terus ada dia mikirnya, akan sih gitu. Oh, listrik ternyata kayak gitu dan sebagainya. Itu juga mengubah pola hidup uh, masyarakat dunia, nggak cuma di Indonesia. 100 tahun kemudian, teman-teman, 1969, revolusi industri ketiga, apa itu? Internet, ditemukan DARPA, DARPA itu bagian dari Project militernya Amerika Serikat, saya lupa, itu huruf apa yang pertama kali di, dikirim dari dari California ke New York, nggak salah atau sebaliknya, kalau nggak salah Y, huruf Y, Yankee, kirim satu, bayangkan kalau sekarang kita udah main cepat-cepat aja kan di sini kan, nah itu diikin gitu tapi teman-teman nggak -teman, sampai 100 tahun kemudian, which is, ya 20 tahun lalu, nggak sampai sih 15 tahun lalu itu, tiba-tiba revolusi industri keempat muncul. Apa itu data? Bagaimana data besar, bagaimana data yang banyak, bagaimana data itu menjadi denominator, apa itu penentu dari perilaku hidup kita sekarang. Pakai itu. Di mana, apa itu ada, uh, kenapa data bisa denominator? Karena data menggambarkan, paling tidak menggambarkan, perilaku kita dalam hidup bekerja dan berrelasi dan sebagainya. Big data. Jadi, kalau masih online saja, kita sama-sama ngingetin diri yuk. Bukan usah ngomong 4.0, Kalau masih online, online itu masih di 3.0. Begitu online yang memanfaatkan data besar untuk pengambilan keputusan, maka kita baru bicara 4.0. Apa, ininya teman-teman, apa, uh, apa namanya, apa karakternya, apa, apa penandanya ya data besar. Data besar itu karakternya itu 7 v Ini 7 ya? Iya betul 7. Paling nggak 7 mungkin lebih teman-teman bisa cari sendiri volume teman-teman gede banget teman-teman bisa lihat teman-teman pasti semua di WAG kan di WhatsApp group, itu nggak tahu sekarang backup handphonenya berapa hari sekali tuh banyak banget gitu kecepatan jauh lebih tinggi sekarang variety ragam lebih banyak data dari model datanya uh, model dari macam datanya gambar non gambar teks dan sebagainya suara video dan macam-macam ada veracity uh, apa uh, uh, uh, akurasinya data ada variability, dinamika data per waktu. Kemudian ada viability, data itu bisa viable, gitu. bisa digunakan untuk memprediksi. Tadi yang pembicara sebelumnya nanti saya akan terangkan gimana memprediksi. Dan ada nilai data. Nilai itu bisa macam-macam. Bisa profit, bisa benefit, bisa nilai sosial, bisa nilai uh, ekonomi, dan macam-macam. Ini big data. Nah, saya diminta atau di, mas aja ceritain dong, papan ngedrone pertama kali, dan macam-macam. Uh, saya pertama kali ngedrone kira-kira 10 tahun, 11 tahun lalu lah, teman-teman saya bikin sendiri, wow, bikin sendiri terlalu sombong. saya saya merakit sendiri. waktu itu drone masih mahal. saya preset waktu itu saya masih lakukan riset untuk pos doktoral saya. saya masih basisnya di Jerman, tapi saya risetnya di Kalimantan. ini salah satu bapak angkat saya, salah satu su suku orang eh, kepala suku Dayak Hiban. dia bicara hutan itu kayak ibu kita yang memberikan kita makan dan udara untuk bernafas dan menjadi bagian dari kita, ada sungainya bersih, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, saya di Kalimantan dong, saya pikir Kalimantan 10 tahun lalu, 11 tahun lalu, itu adalah uh, hutannya pristine, gitu. pristine itu apa, teman-teman, masih, uh, masih apa ya, masih bagus, dan macam-macam. Betul, di beberapa tempat bagus, tapi di beberapa tempat yang lain, enggak bagus, gitu. Terjadi konflik, terjadi perambahan lahan, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya langsung mikir waktu itu, teman-teman, wah, ini ternyata kita nggak bisa, nih, uh, Riset, saya risetnya tentang ekologi politik. Tapi saya nggak bisa cuma ngomong ekologi politik. Saya harus tahu ada apa dengan lahan. Maka saya butuh apa? Saya butuh data, teman-teman. garanya -gara -gara itu butuh data. Data seperti apa? Data spasial. Peta. Saya cari ke teman-teman. Ini tahun 2009, 2010, ya. Saya cari kemana-mana, tuh. Saya cari data, tuh kemana-mana. Waduh, peta. Susah banget. Saya di Kalimantan Barat. Aku. Ya, ada. Tapi datanya masih zaman kuda pacaran, gitu. Masih... Waduh, udah nggak tahu data siapa yang buat, petaknya mending beres, mending beres, koordinatnya dan sebagainya. Uh, citra satelit, ya oke okay, bisa, tetapi nggak nggak bisa menggambarkan uh, uh, apa namanya uh, change uh, perubahan yang terjadi lapangan. Kenapa? Citra satelit ada yang gratisan, tapi diambilnya berapa bulan lalu, berapa tahun lalu, teman-teman. Dan kita berada di negara tropis kan, uh, uh, apa, banyak awan dan sebagainya. Saya butuh sesuatu yang terbang. Waktu itu saya mau ini, teman-teman. Waktu itu aku mau apa namanya? Aku mau sewa pesawat terbang. Saya Sewa pesawat terbang. Waduh, nggak bisa teman-teman. Kenapa? Ternyata harga sewa pesawat terbang satu jam tuh 4.000 dolar, which is uh, berapa? 60 juta rupiah ya. Meninggal dunia dong. <laughs> Dimarahin saya sama profesor saya tuh teman-teman. Waduh, mati kayak itu. Dan itu saya ingat. Oh, teman-teman kuliah S1 saya dulu ada yang jurusannya uh, apa namanya teknik penerbangan, uh, uh, apa namanya uh, aeronautics di Bandung. Saya tanya. Woi, coy. Woi oh, jah, ya. gini-gini saya tanya berapa sih harga drone? Ternyata masih mahal banget teman-teman waktu itu drone yang sayap ya. Saya dikasih harga, saya sebenarnya pengen kasih tebakan tapi entar nggak ada waktu nggak apa -apa, ya langsung. Saya dikasih harga sekitar 100 ribu US dollars. Itu berapa? 1,4 miliar, 1,5 miliar. Meninggal dunia juga dong? Itu nggak mungkin juga dong men gitu dia udah. Wah ini gimana caranya ya gitu. Akhirnya saya memutuskan belajar dari sekolah terbaik di dunia teman-teman. Yaitu itu nomor satu. Gak ada deh yang menang ngalahin deh. YouTube sama Google. Prokrastinasi namanya itu, bahasa Inggrisnya procrastination. Gitu. Duduk kayak eh. dua hari, tiga hari saya duduk. Masa iya sih kalau orang bisa bikin barang terbang, saya nggak bisa sih bikin barang terbang gitu. Akhirnya saya mencoba mendesain sendiri, dan saya waktu itu habis sekitar 2.000 euro. Well, nggak sampai sih, 1000, 1.500 euro. Uh, sekitar 20 juta rupiah, dan saya bisa membuat drone yang terbang sendiri, terbang autopilot. Itu 10 tahun lalu ya, 10 tahun Kira-kira gini gambarnya. Dari yang pertama yang paling kiri yang multicopter, terus saya bikin yang wing karena dia terbangnya lebih jauh dan sampai akhirnya yang kanan ini saya membuat yang namanya vertical take off and landing. Kenapa vertical take off and landing? Karena kadang-kadang di hutan nyangkut kalau yang tengah itu emang jarak jangkonya luas, panjang sekali terbang bisa puluhan dan bahan ratusan kilometer tapi nyangkut mendaratnya butuh ruang. Jadi ya udah saya buat aja vertical take off and landing. Ini drone-drone yang saya pakai. Dan saya desain sendiri. Dan dan tadi Mbak mbak Nadia udah cerita, saya peneliti tapi saya juga beras sama komunitas. Maksudnya apa? Saya nggak percaya bahwa ilmu pengetahuan itu adalah milik kita sendiri. itu Saya saya punya pengetahuan, teman-teman semua punya pengetahuan bukan karena uh, apa tiba-tiba ujuk-ujuk tahu, tapi karena kita belajar dari orang lain dan sekolah terbaik adalah semesta alam. kan Dan sejatinya, sains, sebagai saintis sekarang saya bicara, sains itu maju kalau banyak yang menyumbangkan pemikiran. Sehingga perspektif-perspektif yang berbeda nggak apa-apa banget. Buat sains itu asik banget. Falsifikasi, menyalahkan, di sains itu oke okay saja. Menyalahkan asal bukan orangnya ya, tapi idenya gitu. Karena itu membuat sains itu maju. Begitu saya, pun saya, prinsip saya di situ teman-teman. Nah, yang ada kemudian saya bawa dia ke Kalimantan Barat. Ini tahun 2012-an. Yang teman-teman lihat ini semua adalah sekolah drone, akademi drone pertama di dunia. Bukan cuma di Indonesia. ini masyarakat adat, kalau orang Dayak, teman-teman, saudara-saudara kita orang Dayak, saya ajarin bikin drone, saya ajarin merakit drone, saya ajarin bikin peta, petanya jauh lebih bagus daripada petanya uh, satelit tentunya, bagus, mohon maaf, bukan bagus, tapi jauh lebih presisi, bukan ingin menggantikan satelit, teman-teman, drone dan satelit itu kom komplementer, kita butuh masih satelit, tapi kita kadang-kadang butuh zoom, nah ini drone, dan jadi buat saya bukan sekedar menerbangkan drone dan memakai drone, tapi buat saya adalah siapa yang terbangin Data apa yang mau diambil? Bergunanya apa untuk masyarakat dan untuk kita semua tentunya. Kira-kira Ini sekolah drone pertama. Kemudian akhirnya jadi saya harus muter-muter nih teman-teman. Ini masih di Papua. ini akhirnya muter sampai akhirnya juga sekolah drone sekolah drone berdirilah di nggak eh, cuma di Indonesia teman-teman, tapi juga di Amerika Selatan, di Af Af Af Asia Tengah, di Afrika. Jadi saya sempat, ya yang di Amerika Selatan tuh kita saya ya kita saya, kita kita, kita apa namanya, advokasi sama-sama. Jadi muncullah sekolah drone yang bikin sendiri. Jadi poinnya itu adalah bukan menerbangkan drone-nya, tapi poinnya berpengetahuan tentang drone-nya dan tentang datanya, teman-teman. Mau ngapain menerbangin drone gitu. Kalau kita cuman menerbangin, di dronein aja? Ya bisa aja sih, cuma habis itu mau ngapain? Datanya mau diapain, kira-kira gitu, teman-teman. Nah, dari pernyataan ini membawa kita ke potensial penggunaan, eh, apa potensi-potensi penggunaan drone. Saya cepat cepat aja. Yang pertama, kalau kita bicara infrastruktur, Kebetulan dulu S1 saya teknik sipil, S2, S3 saya sudah ke deser, tapi S1 saya teknik sipil, jadi saya masih tertarik. Kira-kira begini, teman-teman, infrastruktur. -teman. Ini semua citra drone, kalau di zoom bisa sampai sebini. Kalau satelit agak susah, teman-teman. Apa yang dilakukan misalnya adalah mengidentifikasi uh, objek, teman-teman. Ini ada yang namanya gambar kedua dari atas, itu namanya pile. Pile itu, uh, bor pile itu pondasi. Uh, satu bor pail itu ratusan juta harganya teman-teman. Nah, sekarang kalau ada sebuah pembangunan e, rel kereta api cepat atau ya, rel kereta api cepat atau jalan layang sepanjang 100 kilometer atau 140 kilometer teman-teman, bagaimana menghitung berapa pail yang sudah ditanam oleh kontraktor? Kita droning bisa, habis itu ngitungnya manual, manual, manual. Waduh, meninggal aja teman-teman, lama gitu, nggak tahu dua kali lebaran lagi baru selesai kayaknya kan, kira-kira kayak gitu. Nah, disitulah kemudian machine learning atau AI, Artificial Intelligence masuk. Jadi kita mengajari di gambar kedua yang dari atas tuh kita ngajarin mesin untuk berpikir seperti otaknya kita, teman-teman. Eh, mesin, kalau kamu lihat sepanjang 100 km ini, kamu lihat gambar kayak gini, buletan ini, kamu, kamu bilang ya itu namanya pile atau bore pile. Habis itu kita, kita ajak mesinnya berpikir sendiri ngitung. cepet, hitungannya jam saja, teman-teman. Dan itu saya buat kodenya open source, saya kembangkan. Dan macam -macam. tetapi tetap kita butuh pengetahuan teknik sipilnya. Jadi poin saya adalah nggak bisa mesin itu tiba-tiba pintar sendiri. Di belakang semua mesin itu adalah selalu ada manusia. Di belakang yang digital itu adalah analog ada pengetahuan. Saya pengen tekankan itu banget ke kita semua jangan kita berpikir kemudian wah AI AI AI maju, Iya yang maju, tapi di belakangnya AI itu ada manusia gitu. yang ada pengetahuan, ada kerjasama. Jadi, ini maksudnya ngitungin sendiri, teman-teman. Bayangin, kalau ngitung satu-satu, mati aja. Satu tiang tuh ada bisa, ini aja ada 4 kali 3, 12 pile. Wah, kalau kita ngitung satu-satu, selesai. Kita nggak tahu kapan selesai. Baru pilenya, teman-teman. Belum nanti tulangan, ada tulangan, dan sebagainya. Intinya ini, teman-teman. Yang kedua, pemanfaatannya. Ini untuk energi terbarukan. Pemanfaatan, saya, ini contoh saja, teman-teman. Ini di luar negeri, jadi kan. Jadi, dalamnya panas, luarnya dingin. Karena masing -masing. Tapi di Indonesia, teman-teman. Bagaimana cara kita konservasi energi, teman-teman kalau di gedung-gedung di Jakarta, pas mungkin kalau ngelihat masuk gedung di Jakarta yang ada teman-teman pakai jaket ya, karena kedinginan ya, AC-nya dingin banget ya, kira-kira begitu ya. Nah, uh, itu energi, buang energi ya, apa pakai energi, sorry, bukan buang energi. Tetapi bayangkan teman-teman ketika jendela-jendela gedung di Jakarta bocor, keluar tuh dinginnya, di luar kan panas, di dalam dingin keluar, dingin. waduh, berapa banyak energi terbuang teman-teman kalau kita jadikan uang, maksudnya di kita, kita kita ukur pakai biaya, berapa banyak biaya yang harus diukurkan oleh seorang manager building, building manager, untuk bayar itu. Nah, bagaimana kalau kita potret pakai drone, pakai thermal camera, kita langsung tahu kok, ini mah nggak sampai sehari, setengah hari kita langsung tahu kok gedung seperti ini. oh ibu, eh bapak, ibu, uh, gedung bapak jendela lantai 63, bocor tuh dia, dia aja. sangat banyak. E, apa namanya e, efisiensi yang bisa kita lakukan. Ekonomisasi yang apa, ek, lebih ekonomis. Yang kedua juga energi, konservasi energi. Kan kita bicara low carbon cities, kita bicara pemanasan global yang mendorong ke perubahan iklim. Kita bisa kok mitigasinya kok di sektor BTL. Apalagi yang ketiga teman-teman, ini gambarnya contohnya ini dari drone. Hitung, ini harusnya film, teman-teman. Jadi Dulu waktu saya masih kuliah S1 atau teman-teman mungkin lihat tuh ada mahasiswa-mahasiswa duduk tuh di pinggiran jalan ngitungin mobil yang lewat sama motor yang lewat berapa. Itu namanya manajemen rekayasa lalu lintas kuliahnya. Untuk menghitung uh, apa namanya lampu merah atau lampu put, uh, lampu kuning nyalanya berapa lama di perempatan jalan apa bypass di Panjaitan atau di mana lah, gitu. Di Casablanca lah di gitu. nah, Waduh, begitu lampu hijau nyala teman-teman itu berapa belas tahun yang lalu itu kan kita busing motor udah banyak, brrr, gitu. Waduh, yang berapa? Kita nanya, wih, tadi berapa? nggak tahu nggak tahu. Ya udah ngarang aja deh gitu. Bahaya nih kan ngarang aja. Makanya sekarang mohon maaf Jakarta dan sekitarnya kayaknya macet gara-gara mahasiswa dulu nggak benar ngitungnya. Anyway, uh, sekarang dengan ngangkat drone atau ngangkat handphone saja, ambil fotonya dua menit 3 menit, uh, videonya mohon maaf videonya 3 menit, masukkan ke machine learning. Langsung ketahuan teman-teman, teman-teman bisa lihat, oh mobil yang ini lurus, yang lurus berapa mobil, yang belok kanan berapa mobil, yang belok kiri berapa mobil, ah, ada orang berapa, mobilnya kecepatannya berapa, dan sebagainya, dan sebagainya. Presisi, presisi, cepat ngitungnya, cepat, karena kita mengajari mesin untuk uh, belajar, ngitungin, ngitungin ini. Nah ini juga kita kembangkan algoritmanya, algoritma tuh proses berpikirnya. Nah ini pemanfaatan drone, teman-teman, terbang, bayangkan. Jadi, udah nggak repot gitu teman-teman drone. Jadi, drone itu kalau nggak ketemu data, percuma teman-teman. dronin aja, fine. Tapi kalau habis itu datanya mau diapain? Nah, ini pertanyaan. Nah, langsung masuk ke precision agriculture, teman-teman. Ya, cepat. Nah, apa sih itu sebenarnya Nah, setelah saya masih, waktu saya riset di di, di di Kalimantan Barat, saya tinggal sama saudara kita orang Dayak di Rumah Panjang. Beberapa tahun kemudian, 2014-an lah, saya lupa, ibu-ibu datang, aduh, mas aja kami gagal panen lagi, kami gagal panen lagi, gitu. Nah, kok gagal panen kasihan banget teman-teman gitu maksudnya ya ampun masa iya sih negara per, yang apa pertaniannya kuat banyak ahli pertanian kok gagal panen masih terjadi ya atau ya gagal panen oke okay lah bisa terjadi tapi nggak ada usaha yang lebih cerdas mohon maaf ya cerdas gitu pakai jalan teknologi IoT gitu yang yang ini saya mikir uh, saya sih bisa pulang ke Jakarta bisa saya pulang ke Jerman saya dapat gaji bulanan hidup saudara saudara, -saudara saya gimana kan nggak hidup. Nah, akhirnya saya belajar lagi tuh di sekolah terbaik tuh teman-teman di YouTube sama di Google tuh cari apa? Ternyata ada yang namanya uh, apa namanya uh, near, near itu NIR, uh, near infrared dan uh, warna. Jadi gambar kiri atas teman-teman bisa lihat semua yang berfotosintesis, artinya semua tanaman itu berfotosintesis yaitu menggunakan uh, sinar matahari sebagai energi. Einstein kan bilangnya, wow Einstein menemukan doa energi, em, em, sinar itu bukan cuma energi tapi gelombang. Anyway, menggunakan sinar matahari sebagai energi, dipakai berfotosintesis, menghasilkan protein, e, nabati, e, wow, kimiawi, dan sebagian yang tidak dipakai berfotosintesis dikembalikan ke atas. Ke ke mana di reflect, di mana. Nah, e, apa namanya, e, apa yang penting, Uh, apa namanya? Sinar, ya, apa yang penting? Kan ada mejiku, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ternyata yang dipakai oleh tanaman itu near inframerah, salah satunya. Dan kalau nggak dipakai, dibuang lagi ke atas, teman-teman. Nah, gambar atas yang kanan ketik adalah gambar tanaman yang near inframerahnya yang dilempar ke atas lebih sedikit daripada yang uh, yang gambar yang kiri atas kiri yang pohon hijau. Artinya apa kalau sinar nir inframerahnya yang lebih, eh, lebih sedikit dipakai untuk berfotosintesis? Berfotosintesis tanaman itu sakit atau fotosintesisnya tidak eh, eh, sempurna, tidak baik gitu, kira-kira gitu, teman-teman. Kira-kira kebayangkan? Saya harap kira. artinya apa? Kita hanya harus membangun, eh, membuat sebuah kamera yang menangkap hanya sinar inframerah. Nah, saya memodifikasi lagi karena prinsipnya saya dan teman-teman adalah DIY dan DIWO. DIY itu do it yourself lakukan sendiri, DIYO itu do it with others yuk bareng-bareng kita mikir. Jadi DIY dan DIYO gitu. Nah kita berhasil menangkap teman-teman kita berhasil me me me apa namanya memodifikasi kamera biasa dapat kita bisa langsung ukur teman-teman kita terbangkan di di, di sawah dan kita langsung tahu mana padi sakit quote dan mana padi sehat dengan metode yang sama tadi yang pembicara sebelumnya bicara tentang pisang nanas dan sebagainya dengan metode yang sama kita bisa lakukan hal yang sama. Tentunya harus di datanya harus di tweak dulu. Untuk padi sama untuk pisang beda harga, apa nilai NDVI-nya? NDVI itu Normalized Difference Vegetation Index. Indeks vegetasinya beda. Tapi metodenya sangat sama, tinggal di adjust aja. Tiap spesies punya punya punya punya nilai yang berbeda. Jadi teman-teman kita bisa langsung tahu oh pohon nanas atau pohon pisang yang ini dua bulan lagi produksinya sekian eh kalau pisang namanya 10 kg. Atau oh, pohon pisang yang baris kedua kolom ke-100 ini kayaknya kurang air nih atau kurang ini nih. Jadi teman-teman, precision agriculture itu apa? Agrikultur yang presisi, bukan asal nyemprot, bukan asal ngasih pupuk, tapi tepat karena karena karena ada ada data ada analisis di situ, di mana tadi, saya, eh, di mana saya akan tekankan atau apa ajak kita berpikir sekali lagi: ilmu biologinya, ilmu tanamannya juga ada di situ. Jadi, bukan cuma ilmu drone, bukan cuma ilmu data, ilmu tanamannya juga harus hadir di situ. Mudah-mudahan, mudah-mudahan memberikan gambaran dan bayangkan nanti akan ada drone. Drone padi sudah ada, gitu drone padi, saya sudah kebanggaan sama masyarakat, kemana mana drone pisang, ternyata drone mangga entar ada drone nanas, entar ada drone apa, terserah deh, kayak gitu. Nah, silakan kembangkan-kembangkan, ini tantangan sama-sama, kalau mau kembangkan silakan, tadi pembicara sebelumnya mungkin akan tertarik untuk bisa riset di situ. Nah, ini contohnya, langsung dari gambar ini, NDVI saya langsung tahu dari gambar yang tengah, kalau padi-padi uh, yang agak kemerah-merahan itu, itu banyak gagalnya, itu padi sakit, quote unquote. Sakitnya apa ya harus di lagi, tapi ya kita tahu, jadi produktivitas langsung bisa kita prediksi atau bahkan kalau tadinya masih muda kita kalau itu adalah hama amit-amit kita bisa melokalisir padi-padi tersebut dan sebagainya dan sebagainya. Nah kuncinya di situ teman-teman. Nah, sekarang food for thoughts-nya apa ya Apa? Untuk kita makan bareng-bareng. <gitu> Pertama, pada akhirnya saya semua saya atau kita menurut saya menurut hemat saya kita kita kita berangkat dari belanja masalah, problem shopping bukan problem solving duluan tapi shop dulu jangan-jangan belanjaan kita salah nih salah belanja masalahnya kita cari masalahnya jadi problem thinking baru solution sih yang kedua ini saya ambil dari Iqra juga sama sama Iqra jadi kita mata kita kuping kita dibuka aja kita observasi aja belanja masalah observasi habis itu kita mendiagnosa apa yang bisa kita lakukan yang enggak habis itu kita membuat keputusan baru kita mengimplementasikan alatnya apa macam-macam teman-teman kayak gitu jadi Pro, proses pikirnya dulu, jadi jangan langsung digital, kalau menurut saya. Kita analog dulu, kalau analognya benar, digitalnya benar. Kalau digitalnya benar, analognya belum tentu benar, kira-kira begitu. Kita analog aja dulu cara bikinnya Nah, yang berikutnya adalah, buat saya, saya ajak kita berpikir bersama, buat saya, data itu belum jadi informasi, informasi itu belum menjadi pengetahuan, pengetahuan itu belum menjadi pemahaman, dan pemahaman itu belum jadi kebijaksanaan. From data to wisdom. Data, informations, knowledge, insight, and wisdom. Dan tambah satu lagi buat saya action, collective action gitu maksudnya. Jadi kalau tadi pembicara sebelumnya sebelum-sebelumnya juga mengatakan data, data, data cara atau kita sendiri kadang-kadang bingung. Aduh datanya enggak ada. Sebenarnya datanya mah ada banyak kok data gitu. Cuma datanya jadi informasi enggak ya? Informasinya jadi pengetahuan enggak ya? mau nggak kita melakukan hal itu transformasi dari data ke informasi informasi jadi pengetahuan minimal di pengetahuan aja saya kira teman-teman kekuatan republik ini bangsa ini di situ kok kalau kita terus berikutnya saya tawarkan cara pikir ini saya setelah bertahun-tahun yang tiga a data pertama ada akuisisi data kedua analisis data ketiga artikulasi data Data akuisisi diambil, boleh pakai drone, boleh pakai HP, boleh pakai wawancara, boleh ngapain, boleh ngamatin, boleh pakai kamera, terserah deh, datanya kan macam-macam. Tapi, habis di akuisisi datanya harus dianalisis dong. Nah, dianalisis ini butuh manusia banget. Kalau mau diotomatisasikan, maka muncullah algoritma di situ, muncullah AI, muncullah ML, machine learning di situ. Tapi, harus dianalisis. Tapi, analisis itu tergantung juga dari kita maunya diartikulasinya seperti apa. Pembicara sebelum saya, tentunya di tingkat beliau, pengambil keputusan artikulasinya tuh harus tepat. Besok pagi, jam 8 pagi, saya beli pupuk berapa biji, atau besok pagi, jam 8 pagi, saya harus bicara tentang nanas, produksi nanas Indonesia di Jawa Pos, atau di Kompas, atau di Tempo, atau di mana gitu. Nah, harus apa tuh, Nak? Kita artikulasi data tuh di situ, teman-teman. Dia nggak bisa tuh dikasih. Bapak, apa pembicara sebelum saya, beliau nggak bisa kita kasih data mentah. Nih pak, gambar peta pisangnya, waduh, terus diapain dong? kayak gitu, gitu teman-teman. Ini saya ngajak, potensinya besar teman-teman. Ini bukan drone sebagai drone, ini drone sebagai alat untuk mengambil data. Teman-teman bisa lihat, sektor yang paling gede dan tertinggal untuk untuk AI dan drone data itu adalah infrastruktur. Bayangkan empat puluh juta dolar itu, waduh itu enggak saya nggak tahu tuh nolnya berapa deh, itu banyak banget. yang tadi saya contoh, contoh-contoh pertama saya infrastruktur. habis itu nomor dua, agrikultur. habis itu transportasi, security, media dan sebagainya sebagainya sebagainya. silakan teman-teman elaborasi, ini juga nanti dibagiin kan sama panitia saya kasih ya. teman-teman bisa lihat. jadi poin saya dengan menunjukkan, menunjukkan slide ini adalah drone nggak bisa sendirian gitu, drone itu ngambil data. habis itu datanya mau diapain? dipakai untuk ngambil keputusan yang tepat. Kita nggak bisa lagi nggak tepat saat ini. Nah, ini bahan-bahan untuk diskusi. Saya ingin mengajak kita diskusi tentang collective intelligence, kecerdasan bersama, kecerdasan kolektif. Saya ingin kita berpikir, teman-teman berpikir tentang data dan internet of things. Internet of things itu murah-murah, kita bikin murah, kita sebarkan masyarakat bareng-bareng, gitu sehingga data kita makin kaya, gitu makin kaya, makin, makin cerdas dong mesin kita berpikir. Saya ingin mengajak kita semua yuk elaborasi yuk the biology and the mechanics of precision agriculture masih banyak hal-hal yang perlu kita kembangkan tadi saya udah lemparkan drone drone mangga belum ada tuh drone pisang ya saya udah kembangkan tapi ya banyak lah drone anggur drone kelengkeng mungkin banyak banget kan kayak gitu uh, saya ingin kita bicara kalau teman-teman mau bacalah tentang computational agriculture jadi data-data agrikultur itu dikomputasi dengan ML dan AI dengan machine learning dan artificial intelligence dan ini yang ininya saya uh, apa uh, yang menurut saya ini penting teman-teman di balik semua sistem itu ada tiga uh, apa uh, uh, variabel brandware software dan hardware nomor satu saya taruh brandware kenapa software sama hardwarenya akan selalu ngikutin brainware cara pikir kita teman-teman dan itu yang nah terakhir problemnya bukan ini ini Richard Feynman ini pemenang Nobel fisika saya suka sekali sama beliau teman-teman bisa lihat juga di YouTube videonya asik sekali pemikir tapi asik dodol lebih seru gitu jenius tapi seru gitu problemnya bukan orang yang tidak teredukasi kok problemnya bukan kurang teredukasi ada iya problem-problemnya tapi problemnya adalah kita semua tidak cukup teredukasi <guruh> atau kita semua teredukasi hanya cukup untuk hanya menelan dan mempercayai apa yang diajarkan ke kita. Tetapi tidak cukup kita teredukasi untuk selalu mempertanyakan apa yang diajarkan apa, uh, pada kita. Itu benar apa enggak sih? Relevan apa enggak sih dengan alam? Relevan enggak sih dengan realita hidup? Itu kenapa tadi kita balik lagi, saya balik lagi ke Pak Janggut tadi, kalau teman-teman ingat, benturkan dengan alam. Belanja masalah duluan. Benturkan dengan soal keseharian. Kira-kira kayak gitu. Dan... Uh, ini saya ngajak, saya udah izin ke manitia kalau ada yang mau riset bareng, ayo, saya sedang kembangkan yang pakai panel surya, supaya terbangnya bisa, ya, targetnya berhari-hari, macam-macam kita, terus nanti kita kembangkan lagi yang besar, ini butuh kotak banyak dari teman-teman, ini dari gabus bikin, sama dari, well, itu sih bukan sapu ya, biasanya saya pakai gagang sapu tuh, tapi itu sih pakai karbon, anyway, saya ngajak kita, kita pikir bareng-bareng, ini bisa macam-macam, mau nyemprot, kayak mau nanti uh, mapping, mapping pakai mirror, kayak atau macam-macam. Ayo, terus kemudian yang terakhir, uh, saya ingin mengingatkan sekali lagi tentang manusianya. Di balik itu semua adalah manusia. Ini salah satu kelas saya, saya masih ngajar. Kelas saya judulnya "Can Machine Fall in Love", "Can Robot Fall in Love", "Can Machine Fall in Love". Saya bilang. Uh, kalau buat saya menakutkan kalau robot atau mesin bisa jatuh cinta gitu. Jadi poin saya adalah dengan segala teknologi yang berkembang tetap di belakangnya adalah di belakang adalah manusia. Yang kita tidak bisa ajari robot adalah etika, rasa. Robot bisa jatuh cinta? Rasanya nggak bisa. Kita bisa ajarin robot jatuh cinta? Mudah-mudahan nggak bisa. Kira-kira kayak gitu. Jadi ketika robot lebih pintar, iya kali ya. Lebih cepat daripada kita mikir, iya kali ya. Tapi punya kesadaran nggak? Kira-kira begitu. Ini saya. Yang terakhir adalah. Uh, titik tertinggi dari kecanggihan teman-teman itu adalah menjadi simple. The ultimate sophistication is simplicity. Jadi, nggak usah repot mikir-mikirnya justru yang paling simple, paling sederhana, karena itu canggih. Terima kasih, kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung saya bacakan pertanyaan pertama dari Mas Putra Andika ke Mas uh, Raja untuk menentukan secara tepat penyebab tanaman sakit apakah sekarang masih diperlukan field assessment hingga saat ini atau sudah ada database yang cukup lengkap Mas Raja langsung saya jawab ya mbak ya Mas Boleh. pertanyaannya makasih banyak kalau untuk kalau untuk yang saya tahu untuk spesies padi awal oh well, spesies padi salah saya sorry untuk padi padinya pun spesiesnya tertentu itu saya sudah membuatnya jadi sudah ada library-nya oh kalau NDVI-nya uh, sekian maka dia sakit kalau NDVI-nya sekian enggak. Saya tahu uh, beberapa perusahaan sawit, perkebunan sawit juga mengembangkannya tapi untuk sawit. Nah, saya enggak yakin untuk yang lain. Kakao saya tahu sedang dikembangkan saya sendiri sama lagi riset terus tapi kalau pisang yang lain belum. Nah ini bisa jadi S2 dan S3-nya teman-teman nih. Mudah-mudahan jawabannya jawabannya apa uh, oke okay. karena dan ini juga bisa menjadi keunggulan komparatif. Uh, uh, bangsa kita, teman-teman. Kenapa? Di Amerika, di, Je di Jerman, teman saya dulu, nggak ada pisang. Wah, well, nggak tumbuh pisang. Mereka nggak punya laboratorium, maksud saya gitu. Nggak ada tuh mangga. Mereka nggak punya laboratorium. Kita punya laboratorium, teman-teman. Kita bisa tulis paper, kita bisa menjadi ahli pisang, ahli kopi, ahli mangga, dan sebagainya. Saya dorong, mudah-mudahan. Terima kasih, Mbak. Oke, okay. semoga menjawab ya, Mas Putra. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mbak Puput Kurniawan. Bagaimana cara untuk analisa NDVI manual jika kita hanya menggunakan drone biasa atau bukan drone thermal? Lalu, apa saja implan atau aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menganalisa data NDVI secara manual? Mas Raja, siap, Mbak? Aku langsung aja ya. Eh, uh, uh, apa namanya? Eh. Uh, kalau tentang, uh, tentang NDVI, tentang NDVI-nya bisa. Kita memang harus men kita harus menangkap sinar inframerahnya, near inframerah takana. Nah, gampang kok, Mbak. Semua mata kita termasuk kamera itu kayak mata kita kan. Itu di dibuat, ya kalau yang buat kita Tuhan gitu. Uh, uh, untuk menfilter beberapa warna tertentu. Karena kalau nggak merah itu masuk ke mata kita semua gitu. Itu kenapa kenapa waktu ada kebakaran, kenapa ada di Jambi atau di mana, beredar tuh beberapa bulan lalu ada foto merah di Jambi. Itu karena hanya sinar merah yang masuk karena energinya besar. Nah, sekarang tinggal kita blok saja, Mbak. Jadi, caranya adalah kamera dibuka sedikit, dimodifikasi, dikasih filter, murah sekali, diblok oh, udah. Jadi, deh dia menangkap niring kamera merahnya. Software yang dipakai, macam-macam, Mbak. Ada yang berbayar, ada yang enggak berbayar. Softwarenya tadi, kalau Mbak dan teman-teman ingat, saya membagi akuisisi data dan... Uh, uh, akuisisi, analisis, dan artikulasi data. Software akuisisi datanya untuk drone terbang macam-macam banyak mbak. Ada yang open source, mission planner. Jadi kita nyuruh drone terbang, eh drone kamu terbangnya ke sana kamu metain. Habis itu kita tinggal tidur siang biasanya mbak. Udah dalam satu setengah jam dua jam dia udah balik lagi bawa data. Kita tidur siang gitu, gitu. Itu ada softwarenya. Yang kedua untuk menghitungnya manual, saya pikir pakai GIS biasa bisa banget kok mbak. Bang. Karena pada dasarnya kan kita hanya membedakan antara pixel-pixel yang berwarna kuning, berwarna merah, dan berwarna hijau. Kalau mau manual monggo, tapi rasanya agak lama ya Mbak ya, kalau manual. Mungkin kalau 10 hektar ya oke okay lah ya. Tapi bagaimana kalau kita bicara 100 hektar, 1.000 hektar, waduh lama. Makanya kita kemudian ajari mesin untuk uh, ini, Mbak. Uh, Satu lagi kalau mau mengembangkan coding sendiri juga bisa, banyak sekali Mbak di dan mas di di. di itu apa namanya di, di dunia maya, di github tuh banyak sekali sudah ada package-packagenya kita pakai atau mau pakai R atau pakai Python kita bikin coding sendiri. Uh, saya, saya lagi banyak anak-anak muda dari manapun gak cuma di kota mbak di itu yang sedang berdatasein sama saya kita belajar coding bareng dan macam-macam. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab. Terima okay. atas jawabannya, semoga menjawab lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Uh, pertanyaan dari um, DA, ini namanya kurang lengkap. Hai Mas, itu uh, dalam membuat precision farming yang di Kalimantan Barat, precision farming, profil ahli tanaman yang diajak membuat solusinya seperti apa ya? Berapa lama proses dari ideation, prototyping, iteration, sampai solusinya bekerja? Apa saja challenge-nya ketika Mas melakukan proses tersebut? Cep. Makasih Mbak, uh, pertanyaan langsung Mas. Uh, bagaimana prosesnya? Reset. Saya akan langsung balik ke riset. Pada akhirnya semuanya harus riset, mas. Gak ada gak ada, gak ada, yang instan ya. kita gitu jadi. Nah, untuk tahu, oh kenapa kalau padi, padi kan oriza sativa, ya, tapi katakanlah padi substrain uh, ciherang, gitu. Oh, kalau padi ciherang pada umur 4 bulan setelah tanam, 4 minggu setelah tanam, oh nah, 4 minggu setelah tanam padi ciherang, memberikan warna merah muda Nilai ndvi nya 6. Nah, ini kurang apa nih dia, mbak, mas? Kira-kira kurang air, kurang nitrogen, kurang fosfor, kurang kalium, atau kurang apa? Oksigen awal, oh, nitrogen, eh, atau kurang apa? Nah, itu riset, mas dan mbak. Saya nggak bisa jawab, eh, nggak bisa jawab persis berapa lama, tapi yang namanya riset ya tergantung kita. Tapi katakanlah harusnya kalau kita bisa mengakses laboratorium kita, yang mana itu banyak banget mbak, ada sawah banyak, ada kebun banyak. Saya kira kalau kita risetnya cukup rigid ya mbak ya, desain risetnya rigid, saya kira tiga bulan sampai enam bulan harusnya sudah bisa. Atau satu cycle sampai apa tuh mbak mas e, sampai e, dia panen. Kebayangkan, jadi kita bisa menghitung bener. Oh, berdasarkan hitungan kita. Gagal panennya sekian persen. Nanti pas panen kita hitung. Oh ternyata ada sekian persen. Kira-kira gitulah. Jadi satu cycle mungkin bisa satu tahun juga. Kira-kira kalau kalau saya di situ mbak, uh, jawaban saya. Mudah-mudahan menjawab. Tapi kuncinya adalah riset. Membuat librarynya dulu. Kalau nggak nggak mungkin. Uh, kendala apa? Kendalanya ya justru itu. Biasanya labnya mbak. Saya nggak punya kebun sawit. Saya nggak punya kebun pisang. Saya nggak punya kebun apa mangga gitu. Ya kalau itu Wow well, buat saya sih harusnya nggak jadi kendala. Tapi Ya, ya, udah kita kerjasama sama petani, yuk kita barengan, kira-kira gitu Mbak. Mudah-mudahan menjawab, makasih. Oke, okay, terima kasih Mas Raja lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Um, dari Mas Zaki, masalah pertanian Indonesia adalah turunnya kesuburan tanah atau topsoil, sehingga tanaman rentan hama dan ketergantungan tinggi pada pupuk inorganik. Bagaimana drone bisa membantu untuk identifikasi tanah sehat atau subur dalam skala besar, Mas Raja? Makasih, Mas Yaki. Uh, pertanyaan asik sekali. Makasih. Uh, jadi, uh, indeks yang tadi saya lemparkan, yang saya presentasikan, ada yang nama, tadi kan namanya NDVI, ya, Normalized Difference Vegetation Index. Tapi, kalau kita menggunakan band warna, Biniu, yang tadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, itu sebetulnya kita bisa membangun banyak sekali indeks masaki. Ada yang namanya Leaf Area Index, ada yang namanya Water Index, Normalized Difference Water Index, ada yang namanya. Saya bukan ahlinya, saya nggak bisa jawab, saya nggak bisa jadi so tau juga. Tapi oke okay lah, saya pakai pakai beberapa indeks yang sudah saya pakai. Contohnya untuk ngetes eh untuk melihat tanah itu tingkat kebasahannya berapa dan sebagainya. Nah, Mas Aki, saran saya justru di situ kita bisa mengambil membangun pengetahuannya, Mas. Bagaimana kita tahu sebuah tanah, sebuah apa namanya, sebuah wilayah tanah, sebuah patch, sebuah ini tanah kurang kalium, eh, kurang fosfor gitu atau apa gitu, atau nitrogennya kurang. Menurut saya, Mas Aki, salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita nggak langsung lihat tanahnya. Kita lihat dari tanamannya. Jadi ada yang namanya bioindikator Kira-kira begitu ya Mas Haki, ya? ya? Oh kalau tanaman spesies X dia tumbuh di tanah yang berjenis Y dan memberikan nilai NDVI sekian, maka tanahnya itu sebetulnya kurang fosfor misalnya. Karena ada bioindikatornya. Nah kalau itu bisa kita pakai pendekatannya. Jadi nggak harus jumlah langsung Mas Haki, tapi kita harus bikin jembatan pengetahuan. Di situ riset dibutuhkan. Dan menurut saya, di situ adalah peluang Republik ini untuk maju banget. Terima kasih, Mbak. Satu pertanyaan terakhir ya, Mas uh, Raja. Siap. Um, pertanyaan dari Mas Bima. Mohon info economic scale untuk implementasi drone ini. Jika usaha agrinya masih kecil atau individual, apakah cukup ekonomis dalam implementasi drone ini, Mas Raja? Uh, kalau individual ya, Mbak ya. Uh, apa, economic of scale-nya, betul, Mbak? Mas, uh, Mbak, atau Mas tadi maaf, Bima, Mas Bima kayaknya, ya. Uh, apa namanya, uh, sama juga dengan dengan barang-barang yang lain, kalau kita letakkan dalam uh, konteks pikir ekonomi, kalau dia kecil-kecil aja mungkin nilainya ya individual, ya. Uh, apa namanya, uh, benefit dan profitnya lebih ke individual. Nah, bagaimana mengembangkan itu, Mbak? Kuncinya, atau Mas? Kuncinya adalah menurut saya, Bagaimana pengetahuannya juga nular ke, ke sebanyak mungkin orang. Indonesia luas banget mbak. Indonesia itu sekitar eh, 500 juta, juta hektar. Iya betul. Indonesia itu sekitar 500 juta dan eh, lahan tanah itu sekitar 107 atau 170 saya lupa 170 juta hektar. Luas banget. Gak mungkin sendirian. Nah, sekarang di Republik ini ada berapa desa mbak? Teman-teman ada 75.900 sekian desa kerja sama sama desa. Masa yang pintar kita doang. Kira-kira begitu mas dan mbak. Jadi ekonomi of scale-nya, dia akan menjadi murah seperti juga barang-barang lainnya ketika banyak orang yang juga sudah bisa memakai dan memproduksi sama-sama. Poinnya tapi adalah komoditasnya kuat bukan cuman yang ditanam. Bukan cuman drone-nya, tapi data sendiri menjadi komoditas. Atau analisis dari data menjadi komoditas. Menurut saya ketika kita masuk ke ekosistem data tersebut, jadi data X, data Y diambil pakai drone, diambil pakai handphone, diambil pakai foto, eh apa, kamera, diambil pakai apalah, gitu. kita bisa membuat sistem ini menjadi uh, lebih murah per harga persatuannya. Kira-kira gitu kalau saya bisa bayangkan, Mbak.